Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Salam mahabbah, Salam cinta Untuk seluruh kaum muslimin khususnya para pecinta kajian tasawuf Pada video kali ini saya ingin mengapresiasi dan mereaksi serta memberi catatan kaki eh, terhadap eh, kajian Buya Puyasagur yang berjudul Perbedaan Antara Ulama Fikih dan Ulama Tasawuf Kenapa mereka selalu berbeda? Ya. E, seringkali antara fukoha dan urafa, atau kaum sufi, itu dibentur-benturkan, ya. dan kesannya antara mereka terdapat sebuah pertengkaran yang sengit. Ya perbedaan pandangan yang tajam apakah e, seperti ini? Ya? tentu menurut Buya Syakur tidak demikian ya. tidak ada pertengkaran antara fuqoha dan kaum sufi ya. orang sufi tidak bertengkar satu sama lain karena mereka selalu sabar, mereka mengalah. Ya. Juga mereka pun tidak bertengkar sebenarnya dengan fukoha. Yang bertengkar itu adalah e, tarekat bukan tasawuf. Ya. Demikian ya, duplikan dari penjelasan Buya syakur ya bahwa yang bertengkar adalah tarekat, bukan tasawuf ya, mungkin e, mereka yang sedang mem mempromosikan tarekatnya ya, e, dalam proses mengenalkan dan mengajarkan itu secara alami mungkin terjadi gesekan terjadi apa namanya, friksi dan perbedaan dan Realitanya seperti itu Kemudian Kata beliau juga Fukoha yang berada di luar Di lingkar kekuasaan Itu yang bertengkar Karena kolaborasi antara Fukoha ahli hukum dan Umarok penguasa Itu syarat dengan kepentingan nah, Kemudian beliau menukil Catatan sejarah bagaimana Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Habu Hanifah ya, mendapatkan intimidasi dan kemudian dipenjara karena berseberangan dengan penguasa. Oke, eh, sebelum saya lebih jauh memberikan catatan kaki atas keterangan Buya Syakur tersebut, coba kita simak sedikit. Penjelasan beliau. Uh, saya kemas sekali lagi, pertengkaran itu terjadi antara fukohat dengan fukohat, bukan fukohat dengan dengan para sufi bukan. Ya, beliau menegaskan kan bahwa yang bertengkar itu antara fukohat, antara satu alih hukum dengan hukum dengan alih hukum yang lain yang bertengkar, Bukan antara uh, orang sufi para Sufi tidak pernah bertengkar sesama mereka, dan tidak bertengkar dengan fukoha. Yeah. Bertengkar antara fukoha. Kenapa? Karena mereka melingkar di sekitar kekuasaan. Ya, yeah. itu tadi ya. Alasan kenapa uh, fukoha bertengkar, karena sebagian mereka itu berada di lingkar kekuasaan. Ya, yeah. yeah. oke. Okay melingkar di sekitar kekuasaan karena bagaimanapun namanya negara itu harus punya payung-payung hukum. Yang membuat hukum siapa? Ya ahli fikir ya. maka ada kepentingan enggak? kolaborasi antara ahli hukum dengan, dengan negara. Ya ada, ya udah itu paham susah pak ya. ya seperti tadi yang saya sudah saya tegaskan uh, ya. inilah penyebab kenapa uh, FUKOHA itu kemudian, apa namanya, terjadi di sebagian mereka, di kalangan mereka, terjadi pertengkaran. Itu alasannya, kemudian disampaikan oleh Buya Syakur karena kedekatan dengan penguasa, dan kemudian terjadi friksi di antara mereka. <tuh> Oke, okay. uh, saya ingin memberikan catatan kaki. Uh, lebih jauh tentang uh, tentang hal ini ya bahwa uh, perlu ditegaskan di sini uh, tentang syariat, tarekat dan hakikat ya. karena di disinilah kunci perbedaan ya, yang signifikan antara kaum sufi dan selain mereka, khususnya fukoha, ya. baik kaum sufi dan fukoha itu bersepakat bahwa syariat merupakan aturan-aturan dan hukum-hukum Islam Uh, yang dibangun berdasarkan serangkaian hakikat-hakikat, realitas-realitas dan masalah-masalah, maslahat-maslahat -masalah tertentu. Uh, biasanya kaum fukoha uh, menafsirkan uh, dan menjelaskan masalah-masalah itu, maslahat-maslahat itu. Sebagai urusan-urusan, uh, hal-hal -urusan, ya, yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Hmm. Tetapi uh, kaum Urofa ya, atau kaum Sufi meyakini bahwa Seluruh jalan itu harus berakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua maslahat dan hakikat Merupakan wadah, merupakan sarana Yang akan mengantarkan manusia menuju Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kaum fukoha uh, juga menjelaskan bahwa uh, Di balik tabir syariat Yang tadi disinggung uh, merupakan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Itu uh, Tersirat serangkaian maslahat-maslahat Dan maslahat-maslahat itu Berkedudukan sebagai ilatu syariah, sebagai sebab dan ruh dari syariat, nah. dan uh, satu-satunya jalan untuk memperoleh maslahat tersebut adalah mengamalkan syariat. Sedangkan eh, kaum sufi meyakini bahwa maslahat-maslahat dan hakikat-hakikat yang tersembunyi di balik eh, penetapan hukum-hukum itu eh, mereka pandang semacam manazil dan marahil, semacam jenjang-jenjang, tahapan-tahapan yang akan mengantarkan manusia kepada makom kurb ilahi, kedekatan dengan Allah. Dan e, sampai kepada hakikat. Ya. E, kemudian lebih jauh kaum apa namanya, kaum sufi menjelaskan bahwa batin syariat adalah jalan, tarik. Dan mereka menamakannya tarikah, ya Yang kemudian di bahasa Indonesia tarekat. Ya. Dan ujung atau akhir dari jalan ini ya disebut dengan hakikat. Yaitu Tauhid ya, Tentu Tauhid Dalam sudut pandang e, Kaum Sufi Dan itu diperoleh setelah Fanaknya Seorang Sufi Dari dirinya Seorang Sufi adalah seorang yang sudah Melebur dalam Cinta kepada Allah Sudah melenyapkan Egonya Ya, nanti perlu penjelasan tersendiri dalam kesempatan yang lain terkait bagaimana tauhidnya seorang sufi. Oleh karena itu, seorang sufi meyakini tiga hal: ya. syariat, tarekat, dan hakikat. E, syariat merupakan, apa namanya, wasilah merupakan sarana untuk mencapai thariqah atau tarekat. Dan thariqah atau tarekat ya merupakan wasilah untuk mencapai hakikat. Ya, di sudut pandang e, kaum sufi atau urofa ya. E, sedangkan Fukoha, ya, pola pikirnya tentang Islam dan aturan-aturan dalam Islam, mereka biasanya menyimpulkan dalam tiga bagian. Bagian yang pertama, mereka kategorikan ya, atau dimasukkan dalam kategori usul, akidah. Dasar-dasar akhidah. Ya. Dan dasar-dasar aqidah ini diperoleh melalui penalaran, melalui proses berpikir dan keimanan yang tidak boleh goyah. Ya. Yang kedua, bagian yang kedua mereka kategorikan akhlak yang biasanya membahas tentang uh, tanggung jawab dan tugas manusia uh, dari sisi apa namanya keutamaan-keutamaan, fadilah fadilah akhlaki ya, dan hal sifat-sifat buruk, ya. dan itu yang di, ya, dikaji dalam dalam bagian akhlak. Nah, bagian yang ketiga adalah masalah ahkam hukum-hukum. Yang uh, bertanggung jawab membahas tentang perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku uh, uh, manusia nah, ini biasanya dibahas dalam hukum atau dalam fikir. Nah, hanya saja, ini perlu dicatat bahwa ketiga-tiganya ketiga hal tersebut, ini bukan hal yang terpisah, ya. Masalah akidah itu terkait dengan akal dan pikiran manusia. Sedangkan masalah akhlak terkait dengan nafs, dengan jiwa manusia. Bicara tentang, terkait dengan malakat, malakah sifat-sifat yang menetap tidak bisa diganggu gugat tidak bisa hilang dari seseorang dan adat kebiasaan-kebiasaan moral ya, perilaku manusia. Sedangkan masalah hukum itu terkait dengan anggota badan manusia. <tuh> Oke. Okay. Uh, tentu saja, uh, apa namanya, uh, Urava juga kurang lebih punya sudut pandang yang uh, sebetulnya bisa dikatakan sama atau mungkin berbeda dari sisi tertentu. Tiga bagian tadi, ya, uh, tentang apa namanya akidah, tentang apa namanya fikih dan akhlak, kaum urafa mengungkapkannya dengan sebutan syariat, tarikat dan hakikat. Nah, sebagaimana manusia tidak bisa lepas apa namanya dari Tiga hal, yaitu badan, nafs, ya, jiwa, ya, dan akal. Ah, itu tidak bisa lepas daripada pada itu. Dengan demikian dalam kacamata eh, kaum, kaum sufi, ya. bahwa antara syariat, tarikat, dan hakikat ini ada sebuah hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Hubungannya yaitu zahir dan batin. Ya. Syariat berada pada level zahir dan tarikat itu adalah batinnya syariat. Dan yang ketiga adalah hakikat adalah batinul batin. Batinnya batin. Kira-kira nah, seperti itu ya. Coba kita dengerin lagi penjelasan Buya Syakur. Hmm. <laughs> Kalau para ahli sufi itu tidak pernah bertengkar dan mereka selalu mengalah, karena mereka tidak punya kepentingan. Nggak ada sufi bertengkar tuh enggak ada. Kalaupun ada, itu bukan tasawuf, tapi toriqot. <tuh> Jadi orang sufi tidak mungkin bertengkar, orang yang sudah tidak punya kepentingan, apapun ya orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, kumaha dia mau bertengkar, ya? Apalagi memusuhi dan membenci orang lain. Ini mustahil bagi seorang sufi akan apa namanya melakukan hal itu, gitu kan? Nah, lain lagi. Wow. Laksana <laughs> nah, dia dengan tijani. Oke, okay, ya punya menjentuhkan misalnya perilaku apa namanya sufi itu tanpa misalnya dalam penyambutan tamu yang hangat ya, menghormati orang lain, menjaga dan merawat kenyamanan dan perasaan orang lain ya, kalau fikih hanya urusan halal dan haram jadi kaum sufi ini orang yang berstandar akhlak yang tinggi sehingga tidak mungkin bagi seorang sufi yang berstandar akhlak yang tinggi ini Melakukan hal-hal yang ya, tidak menyenangkan Apalagi melanggar syariat, melanggar tradisi, melanggar moral ya. Jadi eh, nanti videonya sebagai pembanding bisa dilihat secara utuh Video apa namanya, kajian biasa dalam tema ini sehingga menjadi sebuah komparasi yang menarik. Terjadi sebuah ada, apa namanya, terjadi pertukaran pendapat penyempurnaan, ya. Itu yang kita kita harapkan, ya. Oke, dapat saya simpulkan bahwa hakikatnya antara fukoha dan apa namanya, kaum sufi itu tidak ada pertengkaran, ya. Bahwa diantara mereka punya sudut pandang tersendiri, iya. Tapi bukan berarti, eh, apa namanya, bertengkar. Dan tasawuf bukan berarti, apa namanya, pelanggaran terhadap kode etik eh, syariat. Dan tasawuf tetap menjaga kode etik syariat. Dan tasawuf merupakan batin dari dari syariat. Ya. Oke... Okay itu saja catatan kaki dari saya wala'ahu mingkum semoga bermanfaat dan sahabat-sahabat kaum -sahabat, muslimin muslimat yang belum mendukung channel ini apa namanya saya persilahkan untuk mendukung dengan like dan subscribe ya terima kasih yang sudah mendukung mugi mugi barokah